cuci balik lagi bersama tong spin hari ini kita akan review game kita ya. folding slot kita buang modal 80.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini ya bosku. Ya, langsung gaskan aja kita main di bet 2.400 double change gak usah dulu kita langsung gaskan di 50 klik. oh yang bertanya kita main di mana kita main di rt 8000 bosku situs slot tergacor terolimposari Santai jaga dunia herat di sini wd berapapun pasti diperlunas poskubu dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis relapse 24 jam per menit per detik naikung sesuai dengan red game itu sendiri pastinya yulah langsung gas aja total-total menjadi rtp 8000 untuk link gacernya, saya sematkan di pin komen ya di pin komen juga tersedia link komunitas BPA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor besar ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor besar ini, ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor holin besar ini ya bosku cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor holin besar ini ya bosku ya langsung gas kena aja ramaikan grup WA biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor holin besar ini ya bosku New back to the game, ya, guys. kita belum dapat ini, ya, Krispy Kreme, Mantap, atau petir-petir merah yang mantap ya, guys. Ayo dong, let's go! Krispy Kreme, ini, seperti petir, -petir merahmu, boleh. Yuk, uslah lah, hmm. mantap yuk, atas cincin tuh, diremek nih. anjing ini skater, Biru boleh, bocor. Biru-biru kuning-kuning, tidak mau lagi luau kasih kasih kasih lah, aduh aduh anjing deh, yuk us pecahin dulu us anjing. mantap yuk atas cincin kasih petirnya us anjing sakit terlebih kuning jadi dulu kuning jadi mantap yuk hijau hijau hijau boleh hijau hijau dong kasih us us nah gitu us biru dulu boleh biru us biru masih mantap mu uh, anjing mau mau pecah tuh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 G pertama ya tuh so. lumayan saldo naik-naik kecil lagi ini kita tadi di 50 ping belum juga pecahan pecahannya sih asik nih di luar tuh so. apakah kita akan dikasih jbjb di luar ya, kita lihat dan saksikan bersama saja ya bosku ada Kasih pecah-pecah mantap lagi ya di sini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 RT slot hari ini slot gacor ini. Ya slot, karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor yang besar ini ya, bos. langsung dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar semakin rame biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Odin besar ini Jadi like, komen, ya, bosku. Yuk dibantu like, comment, subscribe-nya ya, bosku kita geser naik bed dululah ya 4800 kita langsung gas di turbo aja kita coba di 10 kali lagi dulu ya lumayan ya kuning bisa jadi tuh kuning-kuning kasih mantap yuk biru boleh biru boleh anjing uh, mahkota turun nih mahkota turun petain dong lumayan ya seluruh 59.000 lagi dong buruh nih kuning bisa sih kuning kasih buruh kuning hijau-hijau kuning dulu ya biru boleh biru boleh biru dulu mantap yuk kuning hijau kuning hijau ungu dulu ternyata yuk kuning turun nih kuning turun ulu lumayan cukup lagi dong us lumayan si pecah juga cukup lagi-lagi-lagi anjing 98 eh, 94.000 kali 15.000 hmm, 1,4 tuh sempak sembah sional ya sangat-sangat-sangat mantap bosku kita dapat sembah di luar ya bosku walaupun pecah cuma biru dan hijau kita bisa jepit-jepit mantap cuy makanya seluruh kan jika ingin bermain yo langsung gaskan saja ke RTP 8.000 untuk link saya sematkan di pin komen ya bosku intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 pastinya situs slot tergacong atau solid santero jaga dunia akhirat di sini WD berapa pun di diri Barunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red timnya itu sendiri pastinya. Dia langsung blastkan aja ke target 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya, Bosku. Di pin komen kita juga tersedia link komen facebook WA. Nah, di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor untuk hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor rolling besar ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor rolling besar ini ya bosku karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling besar ini nah kada ditunggu dibantu ramaikan grup ya biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling besar ini ya, pasti mejo gas kan kasih free spin bos. Tidak cuma kota tadi sana, anjing anjing anjing. Terus, kasihlah, kasihlah. kasih hai, hai, hai, tuh Aduh sepertinya keluar spin ini kita langsung Hai, hai. saja ya, sur karena kesempatan WD sudah terbuka luas ya seluruh kapan lagi modal-modal di dibuat 100.000 kita bisa CPCP mantap 1,5 juta pastinya mainnya di RTP 8.000 pastinya yuk langsung gaskin aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku yuk langsung jat jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 pastinya situ slot gacor tersolid santai dong jaga dunia ya bos kasih dong hmm. Anjing tidak dikasih cium. Ya sudahlah ya seluruh kita kasih widi kan saja ya seluruh. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir saya Thomas Pamit undur diri bye bye seluruh. Salam jackpot.